di waktu. Disuruh sama Ibu Fori, kita harus sampai on time pulang brownies. Thank you. Oke, dan munduran dong, gil <laughs> Iya.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 Informasi ya, kali ini ada yang sangat luar biasa, profesionalnya sangat luar biasa Ajungkan 2 jempol untuk Ayu Ting Ting Pemirsa Demi on time di tempat kerja Ayu Ting Ting hari ini rela panas-panasan naik ojek Dan juga naik sepeda motor bersama dengan Nurul Ragerustami dan juga Carlota Lihatlah ekspresi Ayu Ting walaupun panas-panasan masih terlihat bahagia, segar, dan pastinya menyenangkan, dan... Di sini juga Ayu Ting bertemu beberapa fans nih dan langsung foto nih bersama ya. gak ragu lagi Ayu Ting langsung memberikan senyumnya nih pada semua fans nih. Inilah kehebatannya juga stamina Ayu Ting yang sangat luar biasa walaupun baru pulang liburan tapi tetap semangat untuk menghibur kita semua. Ayu Ting Ting di sini akan menghadiri sebuah karya yang sangat luar biasa ulang tahun dari lapor Pak makanya Ayu Ting diminta untuk on time datang karena Ayu Ting akan menjadi salah satu pemain handal dan juga pemain yang sangat ditunggu-tunggu di acara ulang tahun lapor Pani pemirsa Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting 38 menit yang lalu Dan di sini juga Ayu Ting Ting menandai Fori Desain, Nurul Rai Rostami, dan juga Reza Carlos Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini cantik membahenol ya pemirsa Yang nanya kapan pulang Ayu Ting Ting nih udah pulang nih tanya sendiri Disini Ayu Ting Ting memerankan sebagai tukang sapu jalanan dan juga preman nih ya, pemirsa Cantik-cantik ini jadi preman. wah kayak mana ya? Bagaimana nih penampilan Ayu titik nanti di acara ulang tahun lapor pak? Pastinya seru abis nih pemirsa. Dan informasi selanjutnya juga nih ya, baru datang udah rusuh aja nih. Baru memulai syuting Ayu Titing udah rusuh banget nih pemirsa. Kelakuannya memang kocak banget nih ya Ayu Ting hari ini lagi make baju alat kebersihan nih wah wah. Kapan lagi nih bikin Diva Dangdut jadi Kang bersih dari tukang sapu nih pemirsa. Walaupun megang sapu tetap cantik nih ya. Wah wah wah tetap glowing dan pastinya tetap luar biasa. Semangat dan selalu sehat untuk Ayu Ting Bagi sahabat semua inilah penampilan Ayu Ting hari ini. Hari pertama Ayu Tinting shooting lagi nih, pemirsa di lapor, Pak. Semoga tayangan mimin yang mimin hadirkan pada kesempatan kali ini Menghibur hibur dan pastinya inilah kegiatan Ayu Tinting hari ini. Tadi jadi tukang sapu ya. Sekarang Ayu Tinting jadi preman nih, pemirsa. Wah, wah, preman tapi glowing Nih mukanya. Gimana nih ya, preman kok glowing? Yang penasaran nih, seperti apa kocaknya Ayu Tinting pastinya ada di... Lapor Pak. <laughs> Ulang tahun spesial Lapor Pak dipersembahkan untuk sahabat sebuah di rumah. Oke, sahabat inilah cuplikan yang akan dihadirkan di acara Lapor Pak. Di sini sangat meriah dan juga luar biasa pengambilan gambar dan juga aktingnya sangat luar biasa nih pemirsa pantas saja jika laporan ratingnya selalu tinggi. Oke okay, sahabat semua jangan sampai kelewatkan ya episode episode kegiatan dari ya yang pastinya mimin selalu hadirkan untuk sahabat semua di rumah. Selamat menyaksikan. Semoga tayangan mimin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. perempuan bumi,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 The way menuju lokasi spesial untuk ulang tahun ulang papa, ya, Ibu Fory. Ya, ya. Saya enggak boleh galak. Apa sih? Itu Karol. Kucing itu makhluk Allah, ayo. gak bisa saya. Kamu kalau geli sama apa coba? Sama lain. Risik banget ya syuting. Sayang, senyum dong. Kamu kan enggak kenal sama kita kan? Ih, eh, kapan lagi coba ayo timpingnya jadi tukang sapu ayo. Ayo, kapan lagi ayo. Kapan lagi coba ayutinkin jadi tukang satu, ayo. Ayo kapan lagi ayo. Jauh-jauh liburan ke Eropa ayo. Nyalain mobilnya kayaknya gua dapat duit bukan buat nyalon di sini mobil di salon. Eh. Oh. Ya yeah, ya. Yeah. Pas bajengnya Ulan di lapor Pak nih. Bulan Selamat terbang. Kita lagi lagi ya. Kapan lagi lagi. Tinggal pokoknya aja ya. Kalau masih teman depan itu Pak Bapak tutup masih masih apa ngga ya? Lepasanya ngga apa kan? polisi pokok juga ngga apa-apa ya? Pokoknya ngga ya? Action! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gila gila gila gila bikin gua ngga bisa parkir nih Aduh... oke okay, ya. Sukses Orang terluka bukan ditolongin malah ngambil handphone yeah, <laughs> Iya, iya Kita orang Indonesia. Orang terluka bukan jadi ditolongin malah ngambil handphone Mantap, kenapa? Udah menjiwai total sih lu Lu kalau acting ngga usah total-total Oh my god, tapi nggak ada yang mau lagi, mau lagi dia, ada, nggak ada yang mau lagi, malah dibikin, tim dokumentasi dari tadi. Napa sih lo ngapain sih lo? Ya saya sesuatu pelan, pakai standby, tiga, dua, terolli lari, terolli ajaan. Aduh, Hujan, hujanan, hujan, Langsung jadi kosong. Kalau kalau yang apa kita pak? Film lebar. <laughs> Kayaknya <Sikhrenan> bapak tiba ngapain nih, Pak? ya, Pak. Masih aja bikin perusuhan, Pak, 2023. Ini Ini yang ini ini komandan. Dadang, Dadang, dadang, dadang no, sini nah, Andika. Dia mau jadi aktor. lo aktor apa nih hari ini? aktor oh. Nah, ketemu dadan lo lama dikit jangan apa-apa Apa, bang. bang Kita ngikutin aja, Bang. Enggak usah bikin video klip, Bang, di sini, Bang. Nah, pas nyampe sini sebenarnya mau ketemu Andika, uh, kalau mau diketul enggak apa-apa. Ya. Jadi aktor hari ini. <laughs> ya, aktor siamat udah dapat nih. Gimana Bapak pendapatnya Pak teman Bapak komandan. <laughs> Bapaknya kenceng keren. <laughs> Kurang pedasnya, sih. anak Ini di Kita eh kemeja ini pegawai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 with you, I feel so useless, I feel diluted.